Um, nah, oke, sepan -sepan. Kan, wala, jadi sangat penting mas ya wali yo uh -huh. Terima kasih telah Thank yeah. you. aku kau tahu kau berhenti ini Jangan takut percaya aku Oh, oh, oh,